Ke kabar pertama persahabat ya, ditawari dengan kabar yang sangat luar biasa di postingan l2w.id Persahabat ini luar biasa banget ya Masya Allah untuk hari ini, tak ada kesabaran yang tak membuahkan hasil Maka bersabarlah dan saksikan kesuksesan hadir secepatnya Leslar Love, love Wordsworth Masya Allah banget yang aku atas hari ini dari Leslar Loverfork Mudah-mudahan kita semua sebagai fans sejati Leslar Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan, amin Dalam postingan tersebut, banyak komentar tanggapan yang diberikan dari para fans sejati Yakni dari akun Instagram dari Ra'an Skor 1308 mengatakan, Ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang yang Allah kehendaki, maka Allah akan memberikan terlebih dahulu ujian atau kesulitan, فَإِنَّ مَالُّسْنِي dan selanjutnya persahabat yang kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Sweet Lian Skor Munch Mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah semoga Allah tetap menjaga hati kita semua Amin Ya Robbal Alamin Masya Allah banyak persahabat yang support dan respon yang sangat luar biasa Diberikan dari para fans sejati Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Amin Ya Robbal Alamin Dan selanjutnya kita lihat juga persahabatnya, Kung hal Indosiar. Ini masya banget, ya, tiga jam yang lalu mengunggah sebuah postingan, foto Dedek Lesti, Gunawan, dan Rara Lida. Dan ada sebuah pertanyaan, kolaborasi mana yang paling spektakuler? Wow, kira-kira. Kolaborasi mana yang paling spektakuler, bersahabat ya, antara Gunawan dan Lesti, apa Gunawan dan Lida? Dalam tentu persahabat ya pilihan hati fans sejati memang tak tentunya persahabat tergantikan. Iya, nih banyak sekali yang menyebutkan nama Lesti. Wah, wow, masya Allah banget ya. Kita lihat juga nih komentar diberikan dari akun Aris Manis mengatakan, Gunawan Lesti ketika sedang nyanyi kulo dengan ikhlas, yang pada waktu itu trending satu hingga satu minggu lamanya di YouTube. Wah, wow, memang luar biasa banget ya. Sepertinya. Inilah kesayangan kita selalu menjadi nomor satu. Amin, ya Robbal 'Alamin. Dan selanjutnya, persahabat, ya, kita lihat juga di semua momen spesial yang membuat kita semakin bangga dan bahagia ketika di vlognya Adi Sky. Astaga, yang perhatikan yang mana ketika menghadiri acara Round JWB episode yang ke-300 ternyata. Kakak Rizky Pilar persahabat ya itu memberikan bantuan langsung kepada anak yatim ini duit pribadi Kakak Rizky Pilar persahabat ya masya allah dan tentunya Kakak Bilar meminta teman-teman akrabnya trioges rekom untuk ikut membantu membagikan ini sih luar biasa banget contoh baik. Tanpa diumbar-umbar dari orang lain, persahabat yang memberikan informasi. Mudah-mudahan, ilham kesayangan kita diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore, ada kalimat kansen yang dituliskan. Kalau kata orang, bilar sih hobi sedekah brutal. Alhamdulillah, berkah terus-terus rezekinya ya, kakak dede, amin, masalah banget ya. Dan kita lihat juga, komentar lain diberikan dari Agung Instagram. Underscore Zofi, underscore Agashi, underscore mengatakan, Ku yang melihat ini kata mereka ini sogokan buat nutup rahasia. Katanya tuh WKWKWK, WK. aduh, gak usah tentunya persahabat ya. Membahas netizen haters yang selalu menyudutkan. Mudah-mudahan tentunya kita semua tetap satu tujuan, fokus dengan idola kesayangan kita, dukung yang terbaik karya-karya dari Dede lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan selanjutnya, komentar lain juga diberikan dari akun Instagram. Cusping mengatakan, Bilar kalau sedekah gak usah pakai giveaway, cukup cidukan dan omongan orang terdekat. Ia ngasih tahu para fansnya, apalagi Dede nggak pernah ngucapin Apapun tentang sedekah the best mereka berdua, Masya Allah banget ya Sedekah tentunya tanpa mengumbar. Ini langsung dari orang-orang yang terdekat menginformasikan bahwa Maka Kariski Milar itu langsung memberikan sedekah persahabat ya Ketika di acara tasyakuran 300 episode CWB2 Masya Allah mudah-mudahan ini adalah kesayangan kita selalu banyak mendoakan dan selalu banyak mendukung Mudah-mudahan juga Idola kita dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Ke kabar berikutnya persahabat ya Tentu ini membuat kita menjadi khawatir banget persahabat ya Tapi Alhamdulillah banget doa selalu banyak yang diberikan kepada Dede Lesti Kejora Masya Allah, tentunya kita juga belum mendapatkan kabar terbaru soal Dede Lesti Dan kita lihat aja nih ya banyak doa yang diberikan dari orang-orang terdekat Ada Kak margin memposting, sebuah posting yang diingkis pribadinya Ada sebuah foto Dede Lesti dan ada sebuah ucapan doa yang diberikan Sehat-sehat bunda dan baby L, insya Allah khair Atlasti ya, kejora, right? insya Allah baik dan lekas membaik persahabat ya. Kita doakan, mudah-mudahan Dedek Lasti diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran. Dan selanjutnya persahabat yang selain Kak Marjin tentu doa juga diberikan dari Kak Sania di guys pribadinya mengunggah sebuah postingan foto bareng Dedek Lasti dan ada sebuah ucapan doa. Sing enggal damang ya Bumil, gelis, dan. Lesti Gejora, baby El sayang sehat ya anak bager, masyaallah amin. Kamar sahabat ya, doa baik, mudah-mudahan ridho kesayangan kita diberikan kesehatan, amin. Dan terutama juga persahabat ya untuk BBL, mudah-mudahan diberikan sehat juga, masyaallah banget ya doa terus diberikan dari orang-orang terdekat dari Ellesi. Dan persahabat ya di sini juga tentu banyak komentar yang diberikan. Dari akun Instagram MyDicho mengatakan Lesti jangan terlalu aktif banget Harus jaga kesehatan dan kehamilannya Jangan terlalu capek Banyak istirahat biar nanti melahirkan ada tenaga Semoga Allah selalu melindungi Lesti dan bayinya Amin Wow Ini respon dan tentunya ya, Untuk mengingatkan ya Luar biasa mudah-mudahan selalu banyak support Selalu banyak doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Dede Lesti maupun Kak Rizky Pilar Selain kak Sania dan kak Marjin, persahabat ya doa juga diberikan dari Salsa Persahabat ya di ig juga Ini mengunggah sebuah postingan foto dedek Lesti dan ada sebuah ucapan doa Sehat Insyaallah bunda, bayi dan baby L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 Informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Apa yang Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.